Kucing Turkish Van, atau juga dikenal sebagai Turkish Van, adalah salah satu ras kucing yang berasal dari wilayah Danau Van di Turki. Kucing ini terkenal karena bulunya yang tebal dan halus dengan warna putih yang kontras dengan bercak-bercak coklat atau hitam yang terdapat di tubuhnya. Sejarah dan asal usul Kucing Turkish Van berasal dari wilayah Danau Van di Turki. Wilayah ini terkenal dengan danau besar yang memiliki pulau kecil di dalamnya, salah satunya adalah Pulau Akdamar. Konon, kucing-kucing Van telah berkembang biak di pulau-pulau tersebut selama berabad-abad. Namun,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 Kucing ini perlu disisir secara teratur untuk mencegah rambutnya kusut dan terjepit. Mereka juga perlu dimandikan setiap beberapa minggu sekali. Selain itu, kucing turkis van perlu diberi makanan yang sehat dan teratur, serta perlu diberi akses ke air segar dan bersih sepanjang waktu. Kesimpulan Kucing Turkish fun adalah ras kucing yang sangat menarik dan populer, terutama karena bulunya yang indah dan kepribadiannya yang ramah. Mereka adalah kucing yang sangat aktif dan penyanyang, serta memiliki naluri berburu yang kuat. Namun, karena bulunya yang tebal, mereka membutuhkan perawatan ekstra agar tetap sehat dan indah. Jika Anda mencari kucing yang cerdas, aktif, dan penuh kasih sayang, kucing Turkish Van adalah pilihan yang tepat. Meskipun kucing Turkish Van adalah kucing yang populer, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan jika Anda ingin memeliharanya. Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang kucing Turkish fan. Pertama, nama asli kucing Turkish Van adalah Van Kedisi. Nama Turkish fan mulai digunakan pada tahun 1969 ketika beberapa kucing Turkish fan dibawa ke Inggris dan Amerika Serikat. Kedua, kucing Turkish Van adalah kucing yang sangat terampil dalam berenang. Mereka terkenal suka berenang dan seringkali mencoba untuk bermain di air. Ketiga, kucing Turkish Van sangat mudah beradaptasi dengan lingkungan baru dan dapat hidup dengan baik-baik dalam rumah atau di luar ruangan. Keempat, meskipun kucing Turkish Van adalah kucing yang aktif, mereka juga memiliki sifat yang tenang dan damai. Mereka jarang terlihat galak atau agresif. Kelima, kucing Turkish Van dapat hidup selama 12-15 tahun jika diberi perawatan yang tepat. Keenam, beberapa kucing turkish fan memiliki warna bercak-bercak pada tubuh mereka yang lebih langka, seperti warna abu-abu atau merah. Ketujuh, kucing turkish fan seringkali dianggap sebagai kucing yang membawa keberuntungan. Di Turki, mereka dianggap sebagai kucing keberuntungan dan dipercaya membawa kebahagiaan ke rumah. Dalam memilih kucing sebagai hewan peliharaan, tentu perlu mempertimbangkan banyak hal. Namun, jika Anda mencari kucing yang ramah, aktif, dan menyenangkan, kucing turkish fan adalah pilihan yang sangat baik. Mereka cocok untuk keluarga yang aktif dan suka bermain dengan hewan peliharaan mereka, serta orang-orang yang ingin memiliki hewan peliharaan yang penyayang dan terikat pada pemiliknya. Selain itu, bulunya yang indah dan unik membuat kucing turkish fan menjadi pilihan yang populer di kalangan.